dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya, para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke unggahan pertama. Persahabat, ya, sebelumnya kita mendapatkan vitamin dari d, -D Bilar Ketika tentunya postingan foto diunggah saja di akun pribadinya Pak Otis persahabat ya Tentunya Pak Otis foto bareng bersama Lesti dan Rizky Bilar Yang membuat kita semakin bangga dan bahagia para ya Dukungan tentunya dan support dari Pak Otis sungguh luar biasa banget buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan tentunya selalu banyak orang-orang hebat yang mendukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita lihat ada vitamin bahagia juga ya buat kita semua Kita ada di unggahan pertama selanjutnya Tentunya kita lihat ada yang spesial dalam acara Facebook Al Tahur, para sahabat, ya Yang mana semakin hari, Rizky Bilar menunjukkan prestasi ya, para sahabat, Ya, banyak sekali progres yang tentunya ditunjukkan oleh Abang Rizky Bilar dalam acara sahur Facebooker Apa sahabat ya semakin bangga aja. Mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dukungan dari para fans dalam kolom komentar. Ya ini dari akun Instagram Aimu 336 di mengatakan dalam kolom komentar semangat osas semakin kesini semakin bagus. Selanjutnya ada komentar juga dari akun TiaRevi24 di mengatakan, gemes lihat osas semangat kakak, katanya ya, wah punya itu itulah beberapa dukungan, respon yang positif dari fans untuk Rizky Billar, sahabat ya, yang mana tentunya semakin hari banyak sekali progres atau peningkatan untuk lawalkannya ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga, tentunya ini ada momen spesial cute juga yang direkam oleh Bang Deri ya, kita lihat Rizky Miller dengan gantungan para sahabat ya, akhirnya ada momen terjatuh lagi, kita lihat aja ke postingan berikutnya, para sahabat ya, aduh, tentunya ini totalitas banget para sahabat ya, lagi-lagi Rizky Miller di situ terjatuh ya, sahabat, ya, ini tentunya membuat kita ketawa abis kayaknya persahabat ya melihat tingkah laku kelucuan dari Rizky Billar yang semakin hari tentunya semakin membuat bahagia dan ketawa banget ya persahabat ya tentunya postingan bang Derry tersebut ada sebuah pertanyaan persahabat ya kepada bang Derry di situ mengatakan Nah, apakah kalau Kak milar kayak gitu sama cewek lain Apakah Kak Lesti cemburu meskipun itu cuma kerja langsung ada jawaban dari Bang Deri para sahabatbat dia ya, disitu Bang Deri mengatakan dalam kalimat captionnya Dikatakan terusnya ternyata Dedek tahu kalau dia lagi kerja keras dan ini hanya sebuah adegan terus sudah jelas persahabat ya Bang Deri ungkap bahwa Lesti Gujurra sudah tahu tentunya Dedek Lesti. Sudah mengetahui para sahabat, ya bahwa Rizky Bilar sedang kerja keras dan tentunya ini hanya sebuah adegan Sudah diperjelas ya para sahabat ya oleh Bang Dery kita hanya bisa mendoakan mendukung mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ya ini ada momen spesial juga di acara sahurnya Facebook aduh terlihat sangat lelah banget nih si abang dengan muka cemong-cemong para sahabat ya aduh membuat kita semakin ketawa abisnya ini totalitas banget kerja keras dari Rizky Bilar yang tentunya menunjukkan bahwa keseriusan Rizky Bilar pun untuk mengalahkan Deddy di ya terlihat walaupun cemong-cemong muka Rizky Bila terlihat masih sangat keren dan ganteng persahabat ya terlihat mirip Oppa Korea aduh ya. membuat para mama pastinya meleleh bahagia persahabat ya mudah-mudahan tentunya selalu kita support kita dukung untuk hubungan Leslie Rizky Bila ya tentunya mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid. Selanjutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan dari igasnya si cantik dedek Lesti ya. Semakin bangga aja nih dedek Lesti mendapatkan hadiah spesial dari Pak Otis langsung para sahabat, ya Kemarin dari Ski Pilar yang mendapatkan hadiah spesial Sekarang dedek Lesti juga mendapatkan hadiah spesial dari pus besar antefeni wow keren banget atau sahabat di ya, situ dede LSD mengatakan terima kasih banyak bahwa otis Hai Wow tentunya semakin bangga semakin banyak dukungan dari orang-orang hebat yang selalu mensupport hubungan Lesti dan Rizky jilar selanjutnya para sahabat ini kita mendapatkan kabar terbaru Lesti Kicora ya yang tentunya DLST juga mengunggah. Lesi Kejora sedang sahur bersama keluarga besar, sahabat ya. Terlihat di situ ada ayah Kejora dan Redi, sahabat ya. Tetapi di sini lagi ramai banget, yang tentunya mengira Lesi ada di rumah bilar, sahabat ya. Kita lihat juga nih dalam postingan tersebut, salvox sama lantainya rumah dede, sahabat ya. Terlihat lantainya mirip dengan lantai rumahnya Rizki bilar sahabatbat ya ini adalah lantai rumah Dede yang sudah diganti bersahabat ya Aduh cocokologi -co, lagi ini persahabat para fans ya di sebuah sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun baik Anuskor 29391 itu mengatakan ini di rumah dede apa Kakak sih soalnya ada pajangan foto keluarga dede katanya ya ada jawaban komentar dari akun Bani 76 dia mengatakan rumah Dede baru renov lantai katanya ya Pak. sahabat ya tuh sudah ada yang jawab Bapak lagi di rumah Dede coanya itu baru diganti lantainya mirip kayak lantai rumah Rizky Billar sahabat ya ada juga komentar lain nih dari akun Instagram Asila Labiba mengatakan dalam kolom komentar lantai oh lantai meresahkan katanya ya wow tentunya masalah lantai aja diributin nih Sahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan Lesti dan Pila Selalu diberikan kesehatan kebahagiaan sampai menuju ke Pelaminan kita masih menunggu kejutan barunya Pak Sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita Mungkin ide informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.